Hey yo! What's up, guys? Welcome back to my channel, channel, channel. Di video kali ini aku mau bikin video reaction lagi prank O'Malley TV jadi Jeffrey Nicole. Video ini dibuat oleh Engel TV. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Engel TV, kalian bisa subscribe terlebih dahulu channel dia. Dan juga buat kalian yang belum subscribe Armaul channel, kalian bisa subscribe terlebih dahulu di bawah ini. Oh ya guys, aku mau jelasin ke kalian semua ya. Bang bedanya reaction sama reupload apa sih? Nah jadi reupload sama reaction itu beda ya guys kalau reupload kita itu ambil video orang lain terus diupload di channel kita tapi kalau reaction kita nampilin video orang lain di layar monitor kita tapi kita itu juga harus tampil di layar tersebut nah terus kita juga harus izin sama yang punya video tersebut semisal kita nggak bisa izin sama yang punya video setidaknya kalian bisa apa ya ngasih sumber video tersebut kita dapat video tersebut dari mana gitu dan juga aku mau jawab pertanyaan dari teman-teman Bang kenapa sih kok nggak bikin video prank kayak gitu sendiri aja Nah jujur ya guys Aku itu nggak tahu caranya nampilin video di ome TV Karena itu ada trik tersendiri Tidak semua orang bisa uh, Tidak semua orang tahu cara tersebut Itu pakai kalau nggak salah pakai software OBS Terus aku, aku itu pernah uh, ngikutin langkah-langkahnya guys Terus aku itu di langkah bagian apa ya di Langkah awal itu bagian rakit editor. Nah, di laptop aku itu rakit editornya nggak bisa dibuka, makanya aku nggak bisa bikin video kayak gini. Nah, terus aku mau ngasih tahu ke kalian semua, aku bikin reaction ini cuma sementara waktu ya, guys, karena aku masih isolasi mandiri. Nanti kalau isolasi mandirinya udah selesai, kita bikin. Konten di luar lagi, kita bikin prank lagi, bikin sosial eksperimen lagi, kita tes kejujuran orang lagi, cari sifat orang sesungguhnya. Kayak gitulah pokoknya, kayak kayak video-video sebelumnya. Oke guys, maaf kalau aku banyak ngomong, langsung aja ya, kita mulai videonya ya. Oh iya, satu lagi, buat kalian yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu ya di bawah ini ya. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Iya iya iya iya bisa Ekspresinya, guys. Alien. Alien katanya. Kenapa enggak apa, guys? tiap kali ya. Aku kasih macamnya itu kan. Matanya bisa kayak gitu. Efeknya efek efek apa itu namanya nggak tau. Maka efek apa itu bisa matanya bisa kayak gini doh. Lucu banget sih wa. Wes. Jeffy Nicole. Jeffy call Oh. Hahaha. Ini menari Dia aja ya alkohol Terbaik Bang Eh loh loh loh Gak, konten Gak, Halo bang Halo, Halo. You will Muka lu ketai nah. gak bohong demi alihnya ngapa-ngapa Astagfirullah <laughs> Bocil guys omongannya Astagfirullah Gak stop sadar Allah. tuh bocil mukanya gimana Talal talal Goblo biang tih Udah kan Historis banget Oh my god Oh my god Eh, tunggu dulu, tunggu dulu Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah Ini gimana perasanya Eh, ah Wih, wih, ikut Halo, bang, bang Ikut siapa Ikut siapa? kok? Dari mana? Siapa? Hahaha Siapa? sebab aku sebenarnya pengen banget guys bikin video kayak gini tapi aku nggak tahu cara nampilin videonya di om tv makanya aku cuma bisa reaksi aja oke lanjut ya guys seneng banget I love okay, <re�ised> <giving> you hahaha malu one hai eh bukannya ini Jeff Nikel guys? Histeris banget, emang ya guys kalau artis itu banyak fans gitu loh. Lagi lihat, weh Jeff Nikel, Jefri Nikel, weh Rafi amat weh bikin lagi, gila gila.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 Masa Jeffrey Nicole asli, so ini masa sihirnya bye. artis guys. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, Siapa? <laughs> siapa Iya, ini. Oh, kasih. coba gitu loh. bagus banget loh Iya, jangan beri Hartie, halo, gila guys. Halo, Assalamualaikum. Ini cowok Cowok kan Nge-prank lu Mau nge tapi di-prank balik oh. Mau nge-prank di-prank balik Mau nge jadi cewek <laughs> tapi di-prank balik Aduh, aduh no, no, Tidak, <laughs> tidak, Assalamualaikum. Hahaha. Jadi bikin lagi. Bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi. kok? Jeffrey Nikol, bener <laughs> begini tuh. Iya, atau ini Jeffrey Nikol Jeffrey alkohol ini ya, mah. Maaf benar, ciu itu mah. Tadi Jeffrey Nikol, ini Jeffrey alkohol ya. Bening gitu, jadi adu Uh. Ah, jeprilik, oh jeprilik. Perut aku sampai sakit, guys. Coba coba ekspresinya itu loh, guys. Enggak buat tanya, Bisa gitu ya efeknya? Aduh, aduh. Oke okay, guys, mungkin videonya cukup sampai disini Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian semua sehat selalu. See you in the next video.